Guruku, engkau membimbingku, engkau mendidikku, engkau adalah pelita yang menerangi kegelapan. Guru, kau selalu memberi warna di setiap hariku. Guru, kau memberi ilmu dengan segenap hatimu. Mengajarkanku dengan penuh kasih sayang Perbedaan tidak pernah kau pandai Guruku, tanpamu ku tak bisa meraih cita-citaku Akan selamanya aku mengingat Kaulah pahlawan tanpa tanda jasa Terima kasih, astaga!